Baiklah para sahabat untuk mengawali berjumpaan kita di malam hari ini Sebelumnya kita mendapatkan cidukan vitamin dari Bunda Lesti Kejora Masya Allah Bunda L begitu cantik Begitu bahagianya kita semuanya mau lihat Bunda Lesti Kejora Mudah-mudahan sehat selalu dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Terbukti banget persahabat ya, bahwa di luar sana banyak orang yang sangat sayang kepada Lesti Kejora, ini Masya Allah Komentar pun persahabatan ya tentunya banyak sekali diberikan, Di antaranya dari akun Instagram Panggil saja mawar mengatakan netizen kalau lihat foto mereka nggak barengan, pikiran langsung kemana-mana ada yang julid, ada yang negatif, mengasihani, ada yang curiga, ada yang menjudge Negatif terus persahabat Memang netizen kalau tentunya dilayani terus makin menjadi persahabat Terus sebagai fans harus dukung, harus semangat, harus kompak untuk selalu men-support idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat ya kita mendapatkan cidukan vitamin dari Papa Pilar Lagi barang dengan Abang l Mereka lagi olahraga nge-gym persahabat ya Masya Allah Melihat foto ini kita merasa bahagia banget ya Makin bahagia ketika melihat postingan idola kesayangan kita Mereka Alhamdulillah sehat Apalagi Abang L begitu anteng dengan papapnya Luar biasa kita juga dibikin salfok banget dengan kalimat beberapa tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari akun UMDN mengatakan Masya Allah gemes dua cogan bunda les Amin ya Allah Ada juga tanggapan lain dari akun RosDiana N mengatakan Masya Allah Abang Fatih kangen banget nak Sehat-sehat selalu ya buat panda dan Abang Fatih Amin ya Allah Luar biasa Begitu banyak orang-orang yang bahagia saat melihat postingan Abang El. Lagi main bareng dengan Papa, tepatnya lagi berolahraga mereka berdua. sahabat ya, kita lihat juga diunggah nih, guys. Ini karena masya Allah, banget yang lagi fokus tuh Papa B." Jangan ganggu ya, Papa. Sorry, lagi olahraga dulu tuh, masya Allah. Ini keren banget. Mudah-mudahan sehat terus, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Amin. Selanjutnya, persahabat kita lihat juga, ini ada kabar yang lagi rame banget, jadi perbincangkan mengenai pesan WhatsApp Bapak Bilar dengan Oji. Namun kita juga mendapatkan informasi, yang sudah dipastikan ya Oji dan Bagas itu masih bergabung dengan Leslar. Kita hanya bisa berdoa, semoga Bagas dan Oji betah dan selalu memberikan kebahagiaan pastinya untuk kita semuanya. Kita juga persahabatnya masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya di malam hari ini. Jangan ke mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru pastinya dari idola kesayangan kita. Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar dan menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.